Baru-baru ini, masyarakat dihebohkan dengan terdengarnya suara dentuman cukup keras di sebagian wilayah Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Banyak orang yang menyampaikan melalui akun media sosialnya bahwa mereka mendapati suara yang sama, berupa dentuman yang tidak tahu asalnya dari mana. Berkaitan dengan hal tersebut, Stasiun Geofisika Kabupaten Sleman akhirnya mengonfirmasi dan melakukan analisis terhadap suara dentuman tersebut melakukan analisis terhadap kemungkinan dari terdengarnya suara dentuman misterius yang terdengar di daerah Gunung Kidul. Dikutip dari Republika, Stasiun Geofisika Sleman mengungkapkan bahwa suara dentuman tersebut bukan berasal dan tidak disebabkan oleh aktivitas tektonik. Dentuman kemungkinan tidak disebabkan aktivitas tektonik dan aktivitas petir, kata koordinator bidang data dan informasi. Stasiun Geofisika Sleman, Dwi Budi Susanti dalam keterangannya, Kamis, 22 Desember 2022. Berdasarkan pengamatan dari stasiun GKJM, kantor Kapanewon Gedangsari, Gunung Kidul, dentuman ini terjadi sekitar pukul 10.37 WIB, pada hari Kamis, 22 Desember 2022. Sementara itu, Perkiraan arah sumber gentuman diperoleh berdasarkan analisis partikel motion yaitu berada di arah barat daya dari stasiun GKJM Kantor Kapanewon, Gedang Sari, Gunung Kidul pada jarak kurang lebih 16 km. Di sisi lain, hasil analisis dari spektrogram menyatakan bahwa gelombang tersebut terjadi dengan frekuensi antara 7 hingga 12 Sementara itu, hasil monitoring sambaran petir mengungkapkan bahwa tidak ada kemungkinan suara dentuman akan terdengar di sekitar gedang sari. Berdasarkan hasil monitoring posisi sambaran petir, aktivitas sambaran petir dominan terjadi di arah barat laut wilayah di Yogyakarta dengan jarak sambaran yang tidak memungkinkan untuk terdengar dentumnya di sekitar gedang sari dan sekitarnya, ujarnya. Hingga artikel ini diterbitkan. Belum diketahui secara pasti apa penyebab dari suara dentuman yang terdengar di Gunung Kidul dan sekitarnya. Penyebab suara dentuman dan gemuruh di sekitar wilayah Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta ternyata tidak disebabkan oleh aktivitas kegempaan ataupun aktivitas petir. Hal itu disampaikan oleh Stasiun Geofisika Kabupaten Sleman yang menganalisis dentuman di wilayah Gunung Kidul siang ini 22 Desember 2022. Menurut Koordinator Bidang Data dan Informasi, Stasiun Geofisika Sleman, Dwi Budi Susanti, kemungkinan suara dentuman dan gemuruh yang terdengar bukanlah berasal dari aktivitas tektonik dan aktivitas petir. Seperti dikutip dari Republika dan berbagai sumber lainnya, berbagai informasi disampaikan terkait kemungkinan sebab dari suara dentuman dan gemuruh di Gunung Kidul. Dari hasil pengamatan yang dilakukan, analisis partikel motion diperoleh perkiraan arah sumber dentuman berada di arah barat daya dari stasiun GKJM Kantor Kapanewon Gedangsari, Gunung Kidul dengan perkiraan jarak 16 km. Sedangkan berdasarkan analisis spektogram hasil monitoring posisi sambaran petir, aktivitas sambaran petir dominan terjadi di arah barat laut wilayah di Yogyakarta dengan jarak sambaran yang tidak memungkinkan untuk terdengar dentumnya di sekitar Gedangsari dan sekitarnya. Ujar Dwi Budi. Sedangkan diperoleh dari unggahan Twitter Donias mengatakan analisis dari sumber suara dentuman di Gunung Kidul. Analisis terbaru, sumber suara dentuman berasal dari daerah sekitar Gedangsari, tulis akun tersebut. Terdapat pula postingan dari akun Twitter InfraSeis yang juga mengatakan bahwa suara dentuman tersebut bukan berasal dari tanah. Beredar informasi dentuman yang terdengar di beberapa daerah Gunung Kidul dan Klaten menurut pantauan seismik sensor kami tidak mencatat adanya getaran. Kemungkinan besar suara bukan dari tanah, cuitnya. Terkait aktivitas kegempaan yang mungkin menjadi pemicu juga disampaikan oleh pihak BMKG bahwa tidak ada yang tercatat saat dentuman terjadi. Pantauan dari kami tidak ada aktivitas kegempaan dan sambaran petir di waktu dan tempat tertentu, ujar Warjono, Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Yogyakarta. Sebelumnya sempat heboh warga Gunung Kidul bahwa terdengar suara dentuman dan gemuruh keras yang bahkan terasa hingga menggetarkan kaca rumah warga. Bahkan daerah yang mendengar suara dentuman dan gemuruh tersebut tidak hanya di satu daerah melainkan di beberapa daerah seperti Ponjong, Karangmojo, Melipar, Semin, Ngawen, Wonosari, Kajar, Klien, Gedang Pracimantoro, Manyaran, Watu Kelir, Cawas, Patuk, Semanu, rongkok. Purwodadi, Tepus.